والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصاهرين أما بعد سدرى سدرى كوم مسلمين رحمكم الله بدلان سراء العنكبور آيات 2. Allah Subhanahu wa Taala memberikan peringatan. Ahasiban Nafs la Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna. dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yustnun? Padahal mereka belum diuji lebih dahulu Ini berarti Apabila seseorang sudah berani mengatakan Amanna Kami beriman kepada Allah Maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian Setelah ujian datang Barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Logikanya tentu ringan saja bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah tentu saja tidak perlu ikut ulangan Makin tinggi kelasnya makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya Demikianlah dalam kehidupan beragama Justru yang beriman yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu taala. Semakin tinggi nilai kualitas keimanannya akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oh, ya. pernah pula memperingatkan beliau bersabda: Inna ashad al al-ambiyaa, thumma al-auliya, thumma al-ulumaa, thumma amsal fa amsal ubtuliyan nafsul ala hasabiddilah. Sesungguhnya ujian yang paling berat. ...adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para awliya. Kemudian para ulama bertahap ke bawah dan ke bawah... ...diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama... ...semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama... Semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini, maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. دَلَمَ الْبَفَرَ فَرَضَتُ سِمَاءٌ فُلْمَ إِتُوَ اللَّهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْجَلَكَ وَلَا نَبْلُو نَكُمْ بِتَيْمٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُرُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ dan tentu dan pasti kata Allah kami akan menguji kamu sekalian. Kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut. rasa lapar, Minal was, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada lima macam ujianis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, Kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa dua sifat. Yang kontroversi. Akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas, dua sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini Ada orang kaya yang takut jatuh miskin Akibat rasa takutnya ini Pertama, ia menumpuk-numpuk harta Sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara Tidak peduli halal haram Tidak ngerti hak batil Tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf Munkar atau terselah yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta Menimbun-nimbunnya Tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya Cucunya disiapkan jadi orang kaya Anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya Dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini Ia pun terjebak ke dalam penyakit bakil bin Khalid alias kikir tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya Dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini. Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Maka ia akan melakukan segala cara dan jalan. Untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya, hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap ada dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan, dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali, karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup, dan Nabi mengingatkan al-mau'tubahun wa Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, taro nasihat ini, Aku tinggalkan kepada kamu dua macam nasihat. Pertama nasihat yang pandai bicara dan yang kedua nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab Al-Quran. Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab mau. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Yang kaya takut miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati sesungguhnya takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama tujuh turunan, kemudian diiringi dengan sifat bakhil sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan kisipan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan. Sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja. Karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya masih yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita menyadari, yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155 kami akan uji kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi sangat tidak beralasan akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita saudara-saudara yang kedua Walju akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. Wabarba Allah masalan kanat aminatan mutmainna yasiha.